Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Hakim-hakim 4 ayat 14 21. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan sepuluh ribu orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu, Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi... Si Sarah dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Kenny itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber orang Kenny itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, Singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Katalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, "Diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula." "Lagi," katanya kepada perempuan itu, "berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu ada orang di sini, maka jawablah tidak ada." Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah. Ambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantak nyala patok itu ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang.